Selamat datang di video pembelajaran Astripedia Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan kunci jawaban Latihan 4 aljabar Buku LKPD Matematika MGMP Bantul, Yogyakarta Soal nomor 1 Latihan 4 Hasil dari 11 P 3 Ki Ditambah 8 P 3 Ki Nah di sini Teman-teman bisa lihat Penyebutnya sudah sama ya Yaitu 3 Ki Sehingga pembilangnya bisa langsung kita jumlah 11 ditambah 8, berapa? Yaitu 19 P per 3K. Nah, sehingga jawabannya yaitu yang A. Lanjut ke nomor 2. Hasil dari 9K per 5 dikurang 3K per 5. Nah, karena di sini memiliki variabel yang sama, sama-sama hurufnya itu K berarti, 9 bisa langsung kita kurang dengan 3. Koefisiennya bisa langsung dikurang ya. 9 dikurang 3, yaitu 6K per 5. Sehingga jawaban yang tepat, yaitu yang C. Lanjut ke nomor 3. Hasil dari 18M 7 dikali 14 6M. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan... 14 dibagi dengan 7 Diperoleh berapa teman-teman? Diperoleh 2 ya 18 M dibagi dengan 6 M 18 dibagi dengan 6 Yaitu 3 M dibagi M Itu 1 Sehingga 3 kali 2 hasilnya 6 Jadi jawabannya yang A Mudah ya Nah lanjut ke nomor 4 Hasil dari AB dibagi 8C kuadrat dikali 12A per 5B kuadrat C. Nah, di sini 12 dengan 8 sama-sama bisa kita bagi dengan FPB-nya yaitu 4. 8 dibagi 4 diperoleh 2, 12 dibagi dengan 4 diperoleh 3. Kemudian B dengan B kuadrat, B dibagi B itu 1, B kuadrat dibagi B itu diperoleh B. Sehingga... A dikali 3A diperoleh, 3A kuadrat per 2 dikali 5, 10, dikali dengan B, dikali dengan C pangkat 3, berarti 10BC pangkat 3. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang D, gitu ya teman-teman ya. Lanjut ke nomor 5. Hasil dari 6X kuadrat ditambah 10X dibagi 2X. Nah, supaya lebih mudah, kita ubah ke bentuk per ya, teman-teman ya. 6X kuadrat ditambah 10X per 2X. Nah, di sini kakak gunakan trik mudahnya yaitu kalau penjumlahan maupun pengurangan dengan cara coret V. 6X kuadrat dibagi 2X, oke. Okay. 6x kuadrat dibagi dengan 2x, 6 dibagi 2 yaitu 3x kuadrat dibagi x yaitu x, sehingga 6x kuadrat dibagi dengan 2x, jawabannya 3x, kemudian 10x kita bagi dengan 2x, 10 dibagi 2 itu 5x dibagi x itu 1, sehingga 3x plus 5 yaitu jawabannya yang B. Lanjut ke nomor, 5A pangkat 3 per B dibagi A per B pangkat 3. Nah, caranya seperti apa? Karena di sini pembagian, ya, teman-teman. Berarti kita jadikan kali, kemudian yang belakang ini kita balik, yuk, langsung aja kita tuliskan: 5A pangkat 3 per B dikali B pangkat 3 per A. Oke. Okay? B pangkat 3 dibagi dengan B, yaitu B pangkat 2, gitu ya. Selanjutnya, A pangkat 3 dibagi dengan A, diperoleh A pangkat 2 aja, berarti 5 A kuadrat B kuadrat, gitu ya teman-teman, sehingga jawabannya yang C, mudah ya. Oke, lanjut ke nomor 7, hasil dari P kuadrat Ki per 16 R. Kemudian dikali 24 Ki kuadrat per P ki. Nah, di sini yang bisa kita sederhanakan, sederhanakan yuk. Angka-angka dulu yuk. 24 dengan 16 R. Di sini sama-sama bisa dibagi dengan 8 ya. 16 dibagi dengan 8 yaitu 2. 24 dibagi dengan 8 itu 3. Selanjutnya yang Ki. Ki dibagi Ki itu 1. P kuadrat dibagi P. Jadinya di sini pangkatnya 1. P pangkat 1. Sehingga diperoleh. 3. P Ki kuadrat. Per 2 PR. Nah, sekarang coba teman-teman lihat lagi. Ternyata masih ada nih P per P. Berarti bisa kita sederhanakan dulu ya. PD dibagi P1 sehingga jawabannya 3Q kuadrat per 2 R. Yaitu yang C teman-teman. Lanjut nomor 8, hasil dari X min 1 per 4 ditambah X plus 3 per 8. Nah, teman-teman perhatikan di sini penyebutnya itu belum sama. Kalau gitu kita samakan dulu ya. Nah, kita cari KPK-nya dari 4 dan 8, yaitu KPK-nya 8. Cara mudahnya, gimana caranya 4 itu supaya jadi 8? Berarti harus kita kali 2 kan? Nah, kita kalau penyebut kita kali 2, pembilang yang bagian atas juga kita kali 2 nih, teman-teman. Sehingga diperoleh X dikali 2. X kali 2 yaitu 2X. Cara ngalikannya gini ya. X kali 2, kemudian min 1 kali 2, yaitu min 2 per 4 dikali 2 itu 8. Kemudian kita jumlahkan dengan X plus 3, per 8. Nah kalau penyebutnya sudah sama pembilang bisa langsung kita kerjakan 2x ditambah x nah di depan huruf x ini ada koefisiennya 1 ya teman-teman tetapi dalam aljabar biasanya memang tidak ditulis 2 tambah 1 yaitu 3 sehingga diperoleh 3x min 2 plus 3 yaitu plus 1 per delapan jadi jawabannya 3x plus 1 8, jawabannya yang A Selanjut ke nomor 9 2 per X plus 2 ditambah 3 per X min 3 Nah di sini teman-teman perhatikan Penyebutnya belum sama ya Kalau gitu kita samakan dulu caranya bagaimana Kita kalikan Masing-masing penyebutnya Nah kita kalikan Sehingga kita latihan dulu yuk Mengalikan penyebutnya X plus 2 Dikali dengan X-3 X dikali X Itu diperoleh X kuadrat X dikali dengan Min 3 itu diperoleh Min 3X 2 dikali X itu diperoleh 2X 2 dikali min 3 itu min 6 Dapat kita sederhanakan X kuadrat Min X Min 6 Nah kakak tuliskan ulang di bawah ya Penyebutnya X kuadrat min X min 6 Nah, untuk pembilang bagaimana caranya X min 3 itu nanti dikali dengan 2 X plus 2 dikali dengan 3 Sehingga dapat kakak tuliskan 2 dikali X min 3 Kemudian ditambah 3 dikali X plus 2 Gitu ya Oke, sekarang kita kalikan yuk 2 dikali x, itu diperoleh. 2x, 2 dikali min 3, diperoleh. Min 6, 3 dikali dengan x, diperoleh. 3x, 3 dikali dengan 2, diperoleh. Plus 6, dibagi dengan x kuadrat min x min 6. Nah, sekarang coba kita kerjakan yang variabelnya sama. 2x ditambah 3x, yaitu. 5x min 6 plus 6 itu 0 per x kuadrat min x min 6 sehingga jawaban yang tepat adalah yang B gitu ya teman-teman ya lanjut ke nomor 10 nah di sini penyebutnya juga belum sama jadi kita samakan dulu caranya kita kali penyebutnya X-1 kita kali dulu dengan X plus 3. X dikali X itu diperoleh X kuadrat. X dikali 3 itu diperoleh plus 3X. Minus 1 kali X itu minus X. Minus 1 kali 3 itu minus 3. Sehingga diperoleh X kuadrat plus 2X minus 3. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menentukan pembilangnya. x min x plus 3 kita kali dengan 4 sehingga dapat kakak Tuliskan 4 dikali x plus 3 karena di sini pengurangan berarti langsung kita kurang 5 dikali dengan x min 1. Yuk kita kali 4 dikali dengan x diperoleh 4x 4 dikali dengan 3 diperoleh 12 min 5 dikali x min 5x, Min 5 dikali dengan min 1, yaitu plus 5 per X kuadrat plus 2X min 3. Nah, sekarang coba kita sederhanakan. 4X min 5X, yaitu berapa, teman-teman? Min X, 12 ditambah 5, yaitu 17 per X kuadrat plus 2X min 3. 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah min x plus 17 per x kuadrat plus 2x min 3. Jawabannya yang b, ya. Selanjutnya ke soal uraian Romawi kedua, hitunglah yang pertama 2a. Per 7 ditambah 3/7 Nah coba teman-teman perhatikan penyebutnya sudah sama kalau penyebutnya sudah sama pembilang bisa langsung kita jumlah 2a ditambah 3a itu 5a/ per 7 gitu ya lanjut ke nomor 2 7 y/3 dikurang 5 y/4 penyebutnya di sini belum sama kalau gitu kita samakan dulu kita cari kPk-nya bisa langsung kita kali 3 dikali 4 itu 12 kemudian 4 dikali dengan 3 7Y yaitu 28Y Dikurang 3 dikali 5Y Yaitu 15Y Nah kalau sudah Kita sederhanakan Karena ini variabelnya sama Sama-sama Y Bisa kita kurang 28 dikurang dengan 15 Yaitu diperoleh 14Y Per 12 Gitu ya teman-teman Lanjut ke soal nomor 3, 2A per 3 dikali 2A per 3. Nah, kalau perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Sehingga 2A dikali 2A diperoleh 4A kuadrat per 3 kali 3 itu 9. Lanjut ke nomor 4. 5MN per 3K dikali 3KN kuadrat per 10M kuadrat. Nah, di sini bisa kita sederhanakan yang angka dengan angka. Kemudian 5 dengan 10 sama-sama kita bagi 5 di sini 1. 10 bagi 5 itu 2. K dibagi K itu 1. M dibagi M kuadrat sehingga di sini tinggal M aja ya. Sehingga diperoleh N pangkat 3 per 2. M. Nah sekarang ke nomor 5 2M per 5 dibagi 11M per 15 Oke teman-teman kalau pembagian Tinggal kita ubah ke kali Kemudian kita balik ya Jadi 15 per 11M 15 dibagi 5 Itu 3 M dibagi M itu 1 Sehingga jawabannya 2 kali 3 Itu 6 Per 11 gitu ya teman-teman oke demikian pembelajaran kita hari ini kakak sudah menyampaikan kunci jawaban untuk latihan 4 LKBD Matematika MGMP Bantul semoga dapat dipahami terima kasih perhatiannya kakak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat belajar